Oke okay, kembali lagi bersama Rul Vlog. Jadi apakah ini kita kedatangan knalpot baru buat Kalex biru dari Radamel, Radamel Racing. Ini baru datang tadi knalpotnya dari Radamel Racing. Knalpot apa kira-kira? Langsung aja kita buka. Yang pasti ini buat WR, WR 155. Jadi jangan tanya buat motor apa. <laughs> Oke okay, langsung aja kita buka knalpotnya. kita keluarin satu-satu dulu ini silencer eh silencer apa sih namanya pipa leheran-leheran leheran depannya terus dan ini dia knalpotnya dalamnya udah gak ada lagi kosong kosong bener coba gak ada lagi kita langsung buka aja ini plastiknya kita mulai dari selencernya eh, ya selencernya kita mulai dari selencernya aja dulu Oke, jadi ini dia kenal potnya, Radamel Racing, anjay, warna birunya cakep cuk nih, warna leherannya biru, ini yang leheran depannya, ini kalau, ini apa sebenarnya, jadi ini tuh sebenarnya tipenya sama kayak yang lama, yang sekarang saya pakai, Radamel F4 Carbon, cuma yang bikin beda itu warnanya, jadi kalau yang ini, Slencernya stainless, ujungnya karbon. Kalau yang sana, slencernya dari ujung sampai ujung, sampai leheran depannya lah. Pokoknya itu warnanya biru. Jadi, ini yang stainless. Stainless slencernya cuma untuk leheran depannya. Ini karbon, eh, karbon lagi. Apa sih namanya? Blue biru. Ini leheran. Apa warna birunya? Gak akan pudar karena sampai sekarang pakai yang lama juga, gak pudar-pudar warna birunya. Jadi, aman. Ini ujungnya karbon, karbon asli. Nih, hmm. tuh kelihatan tuh karbon, karbon asli. Lumayan ringan juga sih, bobotnya. <tuh> kalau untuk harganya, rada f empat karbon ini tuh kemarin 1.5 kalau gak salah satu juta lima Itu udah free laser nama, cakep sih. Ini habis ini kita pasang, tapi motornya masih di ini apa, di tukang cuci kemarin dicuci sekalian di ya detailing dikit-dikit lah terus pas lagi diproses ternyata hujan ya udahlah motornya ditinggal diambil hari ini jadi hari ini kita pasang kita lihat tampilannya kayak gimana dan kita dengerin suaranya nanti kayak gimana kita cek sound nanti oke okay. oke okay, jadi ini dia kenal potnya ini udah kepasang nih ini rada f 4 karbon cuma yang stainless ini rada Mel f4 karbon cuma yang stainless slancernya stainless kan ada yang full biru itu slancernya warna biru kayak punya saya yang lama cuma kalau yang ini stainless dan untuk leheran depannya sama saya dipoles lagi karena tadinya kan bawaannya biru cuma kalau menurut saya kalau biru mah kayaknya udah terlalu banyak nanti takutnya terlalu rame sama warna biru jadinya saya poles jadi stainless lagi biar Gak terlalu rame aja lah warna birunya Jadi ini dia, ini belakangnya karbon Nih. Ini ngerekamnya pakai kamera HP sih Jadi ya penampakan knalpotnya tuh kayak gini sih Cakep sih kalau kata saya mah Yang biru juga cakep Cuma ini yang warna silver Untuk harganya tuh 1.500.000 Kalau gak salah 1.500 Itu udah free laser nama Cuma yang ini gak di laser Biar polos aja Cakep sih look kelihatan Oke sekarang kita cek sound dulu udah gak bisa terlalu Lalu digeber karena takutnya dimarah orang. Ini kompleks tentara soalnya kompleks kacang hijau. Nanti kita dilempar sepatu PDL. Jadi mungkin segitu suaranya. Kalau untuk karakter suaranya itu dia lebih apa ya? Lebih padat, lebih padat terus ngebas. Padat ngebas. Jadi apa? Ngebasnya nggak terlalu ngebas. Ngebas inilah. Pokoknya enak didengarnya. Padat terus ngebas. Soalnya udah coba jalan juga kemarin. Kalau untuk masalah tarikan mah enak kata saya mah udah dipakai coba kemarin juga ke Malang terus bolak-balik lagi ke Malang ke sini lagi jujur kalau buat perjalanan jauh lebih enak kayak gini sih silencer panjang kayak gini jadi tenaganya tuh apa ya nafasnya panjang-panjang jadi nggak nggak cepat habis lah kalau digeber di trek jauh gitu perjalanan jauh kalau yang ini tuh dia PNP buat wear 155 jadi ini udah PNP Udah tinggal pasang buat WR, nggak ada rubah-rubahannya lah. Power boomnya ada di sebelah sini nih, di tengah. Dan buat CRF, buat KLX juga ada, bukan cuma buat WR juga. bukan cuma buat WR doang, buat KLX, CRF semua ada. Jadi mungkin segitu aja untuk video pemasangan knalpotnya, karena kalau untuk model sama aja kayak yang lama, cuma beda warna doang, sama suaranya juga beda sih, lumayan beda. Lebih kata, kata saya, lebih enak yang ini yang baru. Lebih padat suaranya. Kalau buat kalian yang mau order, langsung aja ke Instagramnya. Radar Racing Reel nanti sama saya tak taruh di deskripsi atau enggak di kolom komentar link Instagramnya. Oke, okay, sampai di sini aja videonya. Karena mau lanjut nyuci motor lagi, ini udah sore soalnya. See you next video.